Namaku Aulia Almira Putri, biasa dipanggil Lia. Ya. Kesibukanku saat ini adalah seorang mahasiswa jurusan keperawatan dan memiliki kelebihan yang tak mungkin semua orang miliki. Ya, aku bisa melihat makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan selain manusia. Terkadang hal ini membuatku sedih karena tidak normal seperti orang-orang lain. Tetapi, jika dipikir-pikir, itu juga bukan hal yang menyedihkan karena aku berbeda dari yang lain. Inilah kisahku. Kisahku <tik> dia bisa nggak sih nggak satriap fisik tahu? Ya, <laughs> Dua sama sembilan tahun, sembilan Yang gak bisa Sambung bang Kamu pasti kayak saya Kok oh, oh, oh, tahu kan kita baru ketemu Tahu lah, akhirnya siapa sih yang gak tau kamu <tuk> jansi, baik, Saya lihat yang baik, usaha itu kaya dari lahir Siapa yang gak mau di posisi kayak kamu Oh my gosh, thank you Anyways, nama lu siapa? Aku Amira. <tuk> bisa nih kita jadi sayap, kan? <tuk> Boleh, kan? Halo. banget ya mungkin lagi buru-buru kali hari ini benar-benar panjang banget <tuk> <tuk> eh iya kan ada tugas kalau jadi aku mau ngomong selamat pagi, banget deh? Aku tahu selama ini aku bisa melihat mereka yang tak asap mata, tapi selama ini mereka nggak pernah ganggu aku semila tolong. Hah? Maksudnya gimana aku tetap melalui di lalu-lalu? Tidak, ah, nah, aku tetap akan makan dengan dulu. Maksudnya karena tahu sudah kayak gitu, dia jadi minta kamu lagi minta ikawah. Mungkin waktu itu, aku belajar, aku mendengar suara, semoga tolong bapak aku. Sepertinya dia mengikut-ikut sampai di rumah. Aku bingung dan takut tahu bagaimana. Gimana kalau kamu melalui baju. Buat yang mencurjakan kamu ya, saya, saya, mencurjakan ya saya, jangan takut. Ya, ya, aku akan menemanku itu dia waktu untuk membuka akan ini ada kalau baiklah akan dan memberanikan diri nanti Kenapa perasaanku selalu tidak enak jika sekilas hantu itu terlintas di pikiranku? Kenapa akhir-akhir ini aku selalu memikirkan hantu itu? Oh Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi dengan hantu itu di masa lalunya? Keren, kalian tidak menjaga kebebasan dari saya Benar tidak begitu? Benar Karena kalian berdua sudah tidak mengerjakan kebebasan saya Maka kalian berdua harus menerima hukuman dari saya Baik oh, Bu. Sebagai hukumannya Kalian berdua harus menghibur teman-teman kalian Dengan cara apapun Supaya teman-teman kalian Tidak mengantuk Dan tidak mudah lemas Karena hari ini kita men mendapat Tapi ya, dirimu untuk dengan itu seperti yang aku catatkan Sebenarnya aku belum bisa bicara, selalu membantu dirimu, sepertinya dia memang bantuan aku, apakah sebaiknya seperti itu, aku sejarah, aku tidak ya. oh, bisa ya. tapi juga bisa membantu Terima ya. kasih, ya. Arah, Nanti selalu di kampus, mari kita cari itu Aku akan Baik ya Bagaimana ya. cara kamu kemandirannya? Kenapa kamu akan untuk Siapa yang Kenapa kamu anak manis? Aku bertanya denganmu, sebenarnya apa yang terjadi denganmu di masa lalu? Waktu itu kau meminta aku untuk menolongmu. Apa yang bisa aku tolong agar kau tenang dan tidak membantu pikiranku? Dia ya, tolong aku. Rasanya salah sakit karena tusukan ini. Aku hanya ingin minta tolong kepadamu untuk mencari pelaku yang membunuhku. Ketenaikan dirimu dahulu, lalu katakan bagaimana kehidupanmu dahulu sampai ada orang yang berani untuk menghentikan nyawamu Aku... Desya, apabila aku adalah anak uh, siswa seperti ini, aku juga berjurusan jurusan dulu aku terkenal di kampus ini, namun pada saat yang kampus selesai, ada seseorang lagi yang menggunakan topi, tiba-tiba ia melusukku dari tempatku. Kenapa masih ada saja orang sejahat itu? Enam, aku dan temanku ini pasti akan membantu segi sahabat kita. Terima kasih anak-anak Nganis, kerenang-anak terbaik. Eh, maaf ya. Tidak ada masalah, aku tidak belajar ya. Tunggu, ini ada barangmu yang tertinggal. Bagaimana kabar kalian? Sore, Ibu. Pada sore hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk. Halo, perkenalkan dirimu. Saya William Stefan. Saya silakan duduk di bangku yang kosong. Darat, tapi dia menggunakan masker kalau boleh aku tahu apakah kamu masih ingat bagaimana bentuk orang itu hmm. aku nggak ingat apapun dia yang sudah membunuhmu tetapi aku masih tidak yakin bagaimanapun caranya aku akan membantumu untuk menemukan siapa pelakunya aku harus menemukan berat buktinya terlebih dahulu aku tidak bisa langsung menimbulkan bahwa dia yang membunuhmu aku akan ngelangmu kalau begitu aku pulang terlebih dahulu Terima kasih telah ngomongin aku coba yang Maaf ya, ya, di ya. ya, ya. ya, ya, ya. ya, ya, ini kan barang-barangnya di sini dan barang itu berlumuran dengan darah ah ayo lihat, saja aku takut ih ayo lihat. Hmm. tunjukkan tamu orang seorang aku hanya melihat apakah kamu sekali lagi terima kasih Liptin, kayaknya Liptin aku ketinggalan deh Kamu oh, pakai penyeguh aja Oke, okay, terima kasih Iya, iya, lo oh, kenapa? Ayo kita ke depan, kasihan. Nanti sendirian. Ya. ngapain sih di sini? ngapain juga tuh orang sore-sore di sini? jangan banyak ngomong nanti ketahuan pokoknya setelah ini aku baru jelasin semuanya. akhirnya lo datang juga Ini bayaran buat lo. oke okay, mau terus bagaimana dengan mayat? mayat. Maaf, itu apa? Ya, aku, kesini, aku tihak, mereka yang bukan karena orang -orang sespek, okay, kita harus Semua sudah terselesaikan. Kematian Kayla sudah terungkap. David sudah dipenjara. Tetapi Keisha masih tidak bisa untuk dipenjara dan karena dia mengalami gangguan jiwa. Kejahatan dan kebohongannya Terungkapnya mengharuskan dia mendekam di rumah sakit jiwa. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Hubungan dia dan Abian juga sudah cukup jauh. Semuanya seperti